Yeah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aryanto dari Pekalongan. Siapa? Ya, Aryanto? Iya Aryanto, ya mas Aryanto Sebutkan Pertama, satu suku, satu Suku Sunda, suku Jawa, dua Suku Batak, tiga, Suku Dayak, suku Empat Suku Soko... Bugis 5 Suku Soko... Suku Bugis Sukum Soko... Suku Soko... Suku Sasak Soko Sasak nom suku Suku Minang Suku Minang Ya udah, betul ambil sepedanya.